Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Termolana di video kali ini kita bakalan gaca buat eventnya siapa namanya? Eventnya fardut yang mana itu artinya far artinya jauh, tur artinya gigi, gigi yang jauh madu, gigi dong, gigi anda berjauhan ya. Oke, okay. oh gua maksudnya ngerti nih, ini kan si fardut kan, ini skill tiganya kan jauh, ya kan, skill tiganya jauh, mungkin. Itu disebut namakannya itu Far, ya. Far kan jauh, ya kan? Kalau salah, tolong komentar aja di bawah, ya. Oke, okay, udah selesai tante. Oke, okay, sip, terima kasih. Dan saatnya kita gacha. Oke, okay, blessing-blessing dulu. Apakah dua orang di sini? Mana dua orang dong? Tadi empat orang, sekarang dua orang. Oke, okay, dah, itu sajalah. Tidak peduli lah. Dua orang pun nggak apa-apa lah ya Yang penting dapat ya Oke kita mulai Sepertinya kita langsung saja kali ya Ya kita langsung saja Tanpa basa-basi kita langsung 10 kali pun Apakah kita seperti yang kemarin Kita tidak tahu uh, Kalian mendengar sesuatu Wah ada suara lagu jadi susah juga Kayaknya enggak deh Hey, hey. <laughs> Oke, okay. kuning biasa ini ya. Sepertinya ya kuning biasa. Oke, okay. sudah dibilang kuning biasa. Satu, satu doang. Je. Apakah si Anu, siapa namanya? Aslock. Aslock mah? aslok nah aslok waduh wah pertanda red off ini ya waduh pertanda red off wah ngerik ini setelah banner ini apakah limited atau bukan nih wah ngerik ngerik nih banner limited pula ya kan setelah ini ya kan Boom, <laughs> Dua orang di sini ini nih ya. <laughs> Boom, farted atau siapa ini? Farted lah ya. Please lah, come on. Yo star eh, yo hyper grip. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah di hari Jumat ya, eh, Jumat. Ainnya fasih. Yo guys, apa ini guys? Ya yeah, guys? Wow, nice. Ayo guys. <laughs> Oke, okay, jangan sombong. Jangan sombong dulu, kita lihat. Baik-baik. Apakah ini isinya coy? Oke, okay, satu. Dan bintang dimaknya satu juga. Kester Yang pertama Kester ya. Oke. Okay wah mulai berdebar-debar でばるね。こんにちは。tadi。 nah apa ini uh. akhirnya bosku bosku akhirnya bosku Hih, mantap cewek mantap sekali <laughs> Hai ini aslok nih harusnya si aslok ya Aslock, Aslock kah ini Nah, eh belum. <laughs> nice, nice, nice. Itage, eh? Aslock, Aslock, Aslock. Waduh. Mantap, kongret, dangkap. Eh? untuk hari ini. keren. Ya, 20 kali pull. Simpanan buat next event, gua enggak tahu apakah bakal limited banner atau bukan. Kita tidak tahu ya. Mana tuh yang baru tadi? mantep ya. Operator pertama yang langsung Elite 2 pada saat Hari ini juga <laughs> Langsung Elite 2 Wah, parah Mantap ya Skinnya cuy Mantap juga <laughs> Ringnya, oh ringnya, ini cuy, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. ringnya white ring ya. Gua pikir itu kayak aw. PS empat, mantap. Suaranya berubah-ubah terus ya, sesuai tema dari mapnya. Dokter, hmm. wah putih merah putih merah putih kau wah kau punya putih punya kau punya kau punya kau bentar ini jangkauan ledakannya kayak gimana cuy kok bisa sampai ke bak apa ya? gua pikir tiga kali tiga loh oh jangan-jangan nih kayak gini nih kayak tambahnya nih? ini tiga kali tiga ini satu ini dua ini tiga ini oh kayak gitu ya wah parah bisa-bisa mati ya sudah gue pakai ini saja lah waastafurlah lagi bisa-bisa mati bang Oh, no wakaba. Super. Dari mana tadi? Dari atas. Doctor, oh, kokotte dari bawah juga. Nah, ada drone. Wah, drone pembawaan. Wah, parah. Gimana caranya? Kan gak kena, gak sih? Oh, gak kena sih? Sakit gak nih? Oh, enggak gak ini? Gak sakit? Entar itu langsung masuk, kah? Gak kan? Wah, kemana tuh? Ntar ini harus di blok ya? Wah, sakit ini. Nih, kita coba Dibaduk ke bawah deh Misalkan kita taruhnya di sini. Oh iya, langsung ke belakang, cuy! Tuh, tuh, langsung ke belakang itu tadi. 1200. Eh, naik ke atas Ya nah, bolak-balik ini Tuh, ke belakang dah, cuy! Oh, jadi 1000 ketika mode-mode skill diaktifkan jadi seribu aja wah <laughs> ini skill tiga bisa kayaknya hidong bisa ding ini dari ujung sini nih ya yeah, dari ujung situ yeah, yeah, bro, ayo yeah, bro. mana tuh? masih mm. seribu? Mm. ini dari kiri. wah, mm. wah mm. ah, lewat ya yeah, ini diganti pakai ini. Nah ini nih. Dari ujung nih. Kita lihat. Berapa anunya ini. Ini kan dari ujung sini sampai ke ujung sana tuh. Kita lihat tuh. 2341. Oke siap. Tuh. Waduh. Tuh. Wah. Dari ujung ke ujung ya cuman skillnya cepat ya, cepat habis lumayan sih, gak apa-apa ya, lumayan lah. wah gak bagus sekali lagi dari ujung ke ujung kita lihat oh. Oke, okay, mantap pas sekali. Oi, oh, yeah, gue lupa. uh oh, dari jauh lo. Ayuh, dari ujung langsung ditembak ya main lah ya ini juga tetap gagal